Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tonton, aja yang masih setia mereaksin berbagai macam konten baik nah, itu konten lucu, konten serem, konten, konten, bukan konten purma ya teman-teman Yang jelas ini konten yang bisa menghibur kita dari rasa capek, dari kepenatan, dari bingar-bingar dunia, dan lain sebagainya Seperti apa cekulian videonya, yuk kita tonton dan ikuti terus channel ini Hari ini udara dingin di sebuah taman yang baju merah, jangan sampai lolos baju merah. Halo teman-teman, kita langsung aja ke video yang pertama ya. Di video pertama itu ada pasangan kekasih, yaitu lagi naik apa ini atau apa? Kita lihat videonya seperti apa, kita play nampaknya ekspresi mukanya itu apa namanya, si cowoknya ini banget, si ceweknya kayak takut kita coba play teng, teng, teng aduh, tali PH-nya mau lepas si ceweknya udah mulai takut waduh, takut cowoknya belum, ceweknya takut tuh oh my god, oh my god, oh my god, oh my god oh my god, oh my god yang lagi, VA VA yang lagi, masa uh, gitu ya <laughs> bisa begitu uh, kalau admin sih belum pernah naik teman-teman jadi gak tahu rasanya seperti apa, kalau naik kora-kora itu yang ayunan, admin pernah oke, coba kita next, di video yang selanjutnya di video selanjutnya, disitu ada sepak bola sepak bola, coba kita lihat seperti apa, ini bola tarkam kali ya nggak tahu di Indonesia atau di luar negeri yang jelas sepak bola, seperti apa DOR DOR <gall in> DOR kita <gall in> ulangin, ulangin, ulangin nggak kena, satu satu dua dua tiga empat <laughs> dia yang udah lemas aduh sama kayak admin juga nggak bisa main bola ya teman-teman admin nggak bisa main bola bisanya cuma nendang nendang aja kalau kita posnya lurus dia nya langsung belok kita next di video yang selanjutnya di video yang selanjutnya itu ada bina Raga, ini maksudnya apa ini? Yang paling pinggir itu maksudnya apa? padanya kurus kayak saya Ini, ya kan? Coba kita play Maksudnya apa dia coba? <laughs> kayak tantang banget Gak coba play Wow, dia Inca-incahnya tau inca-incah <laughs> ih. Dia berkaya, kamer <laughs> Badan paling kurus berdiri di antara yang paling koker-koker, ya, -koker. Dikejar. Dikejar. Badan kurus. Yang lain teman-temannya bingung. Oke, coba kita next di video yang selanjutnya. Yang ketiga. Ini ceritanya ketika kita lagi mager. Kita lagi, apa ya, lagi galau kali ini, ya mau mandi males mandi takut badannya basah kali ya. Takut badannya basah. Dia ayunan, di bawahnya ada kubangan air seperti ini coba kita play. Ya ya ya ya. Ya ya ya, boleh ditiru, boleh ditiru. Oke, yang selanjutnya next. Kita video ke selanjutnya. Ini apa ini? Ada boxing. Ada boxing, ada tinju di situ tinju atau apa itu coba kita play der der der <lacht> lah, dia joget kenapa pukul joget kenapa pukul joget <lacht> kenapa pukul, <joget. lacht> Kena pukul joget jadi ini lawannya kayak gak seimbang ya teman-teman, yang satu badannya gede tuh yang satunya yang ditonjok geol-geol badannya joget-joget agak kecilan ah, bedanya. oke okay, next di video yang selanjutnya disitu ada apa Dapat angkat bangga ah, apa ini <begini> <üstría> <gamam Underground> <angel> tapi kalau dilihat-lihat ini ya kayak di pemerintahan ya di pemerintahan mana ini masa bunganya sampai segitu menuhin coba kita lihat videonya pertama Oh, jadi dia turun dari pesawat. Ceritanya turun dari pesawat disambut. Dia ini seorang tamu mungkin ya ini. Pakai masker soalnya. Coba kita lihat. Dikasih bunga. Dikasih bunga lagi. Dikasih bunga lagi. Foi <laughs> A itu mah namanya. Somplak. Aduh, aduh. Ada. Bisa orang sebelahnya itu yang yang rambut putih gak ketawa ya <laughs> Orang apa yang <lelap> begitu <laughs> Oke coba kita next Di video yang selanjutnya situ ada anak kecil sedang berlatih bermain tinju Anak kecil berlatih bermain tinju Coba kita play ini seperti apa Oh nampaknya dia ini ya teman-teman Yang sedang nonjok itu Si anak kecil itu lagi Aduh, apa ya, lagi mood Males loncok kayaknya tuh Coba kita play seperti apa videonya Ya, satu nendang Halah, aduh Masa gitu? <laughs> Oke, next di video yang selanjutnya Oh, ini nih Saya pernah ngelihat video ini di salah satu akun Instagram kalau nggak salah waktu itu dia main skateboard main skateboard yang dia sedang melakukan apa itu oli atau apa itu sampai papan skatenya itu apa patah jadi luar karena dia sakit besarnya badannya uh gila sekel banget dadanya men sekelinya gede Oke coba kita play tengok oke dia pamer minuman Sambil minum coba Dia sambil minum Tuh kan tuh <laughs> Ini kalau ada teman-teman yang kreatif Pasti dieditnya yang yang aneh-aneh nih Pasti dieditnya ketika dia nyebur Langsung boom gitu Oke coba kita next di video yang selanjutnya Ini masih sama orang yang tadi Tapi dengan yang apa Wow Wow Wow gede banget Oh, sebentar, sebentar, sebentar. Jadi, dia enggak pakai ini ya, teman-teman? Enggak. -teman? Tadi kan yang pertama, dia sambil minum. Yang kedua ini enggak sambil minum. Coba kita play. Yang kedua ini enggak sambil minum. Coba lihat. Puh. Mana coba <laughs> Itu kok nggak bisa lebih ya dia jatuhnya ya. Oke coba kita next di video yang selanjutnya ya teman-teman. Di video yang selanjutnya <laughs> apa lagi ini bambang, bambang, aduh. <laughs> Emang ya garuk-garuk selangangan lebih nikmat dibandingkan makan roti di sabana ya teman-teman. Coba kita lihat. Dia selengan banget nih orangnya nih. Masa tangannya dimasukin ke Pulang, lepas baju, lepas selana Yang yang digarukin, entah apanya dulu Pokoknya ada aja, ini sama nih Dicium lagi PA dicium sama dia Anjir Oke okay, next, di video yang ke 10 Coba kita lihat Ini ceritanya ada si Paijo Ceritanya si Pejo mau buka pintu ya, teman-teman. Kita nggak tahu dia mau ngapain pintu. Ini rekamannya dari dalam mobil yang rekam. Coba kita lihat. Joget-joget joget. Oh. teman-teman uh, kalau nahan apa namanya perut mulus pasti kayak gini. Joget kan masing Apalagi kalau di dalam kamar mandi itu ada ada orang sedang buang aja juga. Sama nih. Nih, sama aja nih tuh. tuh. <laughs> kalau di Indonesia, kalau di Indonesia itu megang batu, pasti megang batu. <laughs> ya enggak bukan megang batu, ngantongin batu, ya kan? Saya juga pernah Oke di video yang selanjutnya